Thank <laughs> you. hari ini eh, luar biasa tuh. Tidak mudah. Eh, copok atau apa namanya? Bersaung sang. Ini tes gua langsung ala jamin. Yang lagi ada tihang listrik menggunakan bambu karena eh, posisi KWH jauh tuh di kampung yang sana kurang lebih berapa ratus meter itu ini sampai ke sini jadi rumah yang satu di sini eh, Alhamdulillah penerangannya sudah menggunakan listrik